Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi data C atau partisi C yang penuh ya. Dan di sini saya akan nyebut data C aja karena banyak orang yang nyebutnya gitu dan ya biar lebih gampang dan lebih simpel aja sih ya. Dan ini adalah part kedua, kalau kalian mau nonton part ke satu silahkan nonton mungkin akan ada di pojok kanan sini. Mungkin kalau nggak ada bisa kalian cek ke endingnya gitu, ke ending video ini nanti akan ada kartunya untuk nonton ke video part satu. Dan untuk cara mengatasinya gampang banget ya, kalian bisa langsung aja ke start terus kalian ke settings gitu, dan kalian cukup ke sistem dan setelah ke sistem kalian cukup ke storage. Nah di storage ini ada data C, ada data D atau ada data E ya, pokoknya ada semua harddisk yang kalian punya gitu atau mungkin harddisk yang terpasang di komputer atau laptop kalian. Cuma di sini hanya ada data C. Karena di sini kalian harus klik dulu gitu, ya, harus klik dulu yang ini, yang view storage user on other drives gitu. Kalian cukup klik aja. Dan nanti akan muncul gitu ya, apakah data D, data E, data Z, dan sebagainya gitu nanti akan ada. Nah kalau kalian mengosongin data C-nya atau data manapun gitu ya, atau partisi manapun tinggal kalian klik aja. Tapi di sini saya akan klik data C gitu ya. Nah nanti di sini akan muncul gitu ya detailnya apa aja yang kepake gitu, kayak misalnya apps and features gitu. Jadi di sini ada aplikasi-aplikasi totalnya 90,5 GB. Ya mungkin karena features-nya ini dari Windows juga sih ya, jadi nggak 90 GB ini adalah... Apps gitu, dan ada kan di sini mungkin ada kayak yang lain-lainnya, kayak misalnya contohnya kayak gini, kalian bisa cek-cek gitu ya, misalnya nih, game emulator, misalnya nih, game emulator yang saya 3DS PS2 gitu, totalnya 17GB dan kalau misalnya ada yang lebih dari 10 giga atau mungkin 30 giga, kalian hapus aja kalau memang nggak dipakai gitu. Tapi di sini karena saya dipakai juga gitu ya, ini Steam Live lagi dan sebagainya masih dipakai. Dan kalian juga bisa sih uh, ngecek aja pokoknya yang mana gitu yang paling gede. Biasanya yang paling gede itu disimpannya yang paling atas ya. Jadi kalau kalian misalnya udah yang paling gedenya itu misalnya 2 GB yang nggak jadi masalah sih ya kalau misalnya di bawah dua giga gitu karena kayak misalnya 100 mb ya nggak jadi terlalu masalah untuk space gitu. dengan bisa cek aja untuk yang apps misalnya contohnya kayak gitu dan uh, di sini kalian bisa uh, short by name atau mungkin by size aja kalau kalian misalnya mau Uh, yang size-nya paling gede ya, paling atas jadi kalau udah size-nya paling gede, kalian bisa coba misalnya nih, melihat gitu ya nih ah Photoshop nggak pernah dipake, uninstall aja gitu atau kayak Vegas, kayak uh, Streamlabs OBS, karena saya pakai OBS gitu kan saya nggak pake Streamlabs karena nggak di-stream juga ini nggak dipake, nggak dipake, ya kalian bisa hapus sampe uh, software-software kayak gini udah nggak ada atau mungkin udah hilang gitu dari uh, laptop kalian ya lumayan, kalau misalnya bisa hapus mungkin sekitar 5 giga gitu Ya, bagus aja sih kalau kayak gitu. Tapi di sini sih yang paling gedenya dari ini ya, dari yang apps ini dan kalian bisa langsung hapus aja atau mungkin uninstall terserah kalau di apps misalnya di sini kalian bisa uninstall untuk data bisa kalian hapus cuman ya kalau datanya data penting atau data yang masih dipakai jangan dihapus gitu. ya Dan di sini untuk data lainnya atau praktisi lainnya gampang banget sama aja, tinggal kalian klik aja dan nanti akan muncul di sini gitu ya, untuk ininya nih 587 nih, uh IDM nih, ya, saya ngedownload file gitu, download file sampai 300 giga gitu ya, ini game 200 giga ya, kalau kalian misalnya mau hapus gitu ya, misalnya nih, kan bisa lihat juga nih kan, gamenya nih ada ini aja, kan bisa hapus gitu tapi karena masih dipakai jadi saya nggak akan hapus aja cuman ya kalau mau dihapus ya tinggal gitu aja Nanti tinggal diklik gitu ya dan tinggal kalian hapus gitu misalnya contohnya kayak gitu dan ini enak banget ya untuk setting ini gampang banget gitu untuk memonitornya dan kalau mau dihapus tinggal diklik terus hapus aja dan ini kelihatan banget size-nya ada berapa gitu ini per folder dan bagus banget untuk uh, memonitor gitu ya. bisa dibilang memonitor uh, sesuatu gitu ya. jadi ini kalau PC kalian tiba-tiba penuh gitu ya storage-nya ada apa nih? Nah, dan kalian nggak tahu ada di mana gitu yang penuhnya. Karena kalau kalian cek satu-satu gitu ya properties misalnya klik kanan terus properties dan ya itu jujur lama banget kalau kayak gitu. Kalian bisa ke setting aja dan langsung loncat ke sini dan kalian bisa melihat gitu ya ini foldernya mana aja gitu folder yang gede dan kalian bisa cek gitu ya apakah itu foldernya memang benar-benar wajar segitu atau enggak. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya Jadi kalau kalian mau mencari file-file yang besar Atau mengatasi data yang penuh Kalian bisa ke settings Dan ini jujur untuk setting storage ini enak banget Karena kalian bisa nyari gitu tanpa harus klik kanan properties Dan ya jadi ini udah otomatis gitu File mana aja yang paling gede Itu udah diurutin dari yang paling atas Dan kalian bisa bersihin gitu filenya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for coaching Bye-bye